Oh, oh, oh, oh. <risasi> <Tuan> <Tuan> Baby Bus Teman-teman, kita pergi menjelajahi hutan hari ini Aku penasaran, apakah ada sesuatu yang menyenangkan di dalam hutan? Binatang-binatang di sini sedang bersiap-siap untuk musim dingin Hmm, baunya harum sekali Festival makanan hutan sedang berlangsung di sini Ayo kita bantu mereka Musim dingin hampir tiba Tupai akan mengumpulkan banyak kacang Untuk dimakan selama musim dingin Aku ingin mengumpulkan kacang-kacang ini Menyembunyikan kacang-kacang yang sudah dia kumpulkan Di dalam lubang di dalam pohon Dan memakannya jika lapar telah mendapatkan hadiah Ayo kita lihat apa yang kita dapat Sebelum musim dingin tiba Semut akan pergi keluar untuk mencari makanan untuk persiapan musim dingin Hai, aku semut. Aku keluar untuk mencari makan. Ingatlah untuk tetap menjauh dari laba-laba. yang ditemukan lalu dibawa oleh semut ke sarang mereka untuk disimpan. Perjalanan pulang kita sekarang terhalang oleh air sungai yang tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Letakkan semut di atas daun. Sekarang dia bisa menyeberang sungai. Satu. Satu Dua Satu Apakah kamu ingin membuka hadiah ini? Mainkan game ini, musim dingin akan segera tiba dan laut akan menjadi sangat dingin. Penyu harus berenang ke tempat yang lebih hangat selama musim dingin. Aku terluka. Bisakah kamu membantuku merawat lukaku? Hey <laughs> Penyu adalah perenang hebat dan berenang dengan sangat cepat di dalam air. Ah! Geser ke bawah untuk memakan bintang laut dan berenanglah ke teman-temanmu. Mereka bisa melindungimu. Ah! UGH! <laughs> UGH! <laughs> Hmm <laughs> ah. Musim dingin, Landak perlu mengumpulkan daun-daun untuk membuat sarang. Hai, aku Landak. Bantu aku mengumpulkan dedaunan. Saat ini, aku memerlukan daun yang berwarna merah. Aku juga memerlukan beberapa daun hijau. Landak suka meletakkan banyak daun di sarangnya selama musim dingin Ah, Dingin sekali, bantu kami menyusun daun-daun di sarang Maukah kamu membantuku menyusun sarang seperti ini? Sungguh luar biasa jika kamu bisa menyusun sarang seperti ini. Terima kasih. Aku ingin sarang seperti ini juga. Sebelum musim dingin tiba, katak memakan banyak nyamuk sehingga perutnya kenyang selama musim dingin. Setelah perutnya kenyang, katak kembali ke dalam tanah untuk tidur. Sarangku ada di paling bawah. Cepat, ketuk bongkahan-bongkahan tanah itu dan bawa aku ke sana. Wah. Uh, Sebelum musim dingin tiba, angsa akan terbang dari utara ke selatan ke tempat yang lebih hangat. Bantuk elang, elang untuk mengusir mereka. Oh tidak, aku angsa dan elang jahat mau memakanku. Tolong aku mengusir mereka. Saya beristirahat dan mencari makan di antara alang-alang saat merasa lelah. Setelah terbang, bantu aku mencari makanan yang ingin makan. Angsa itu telah mendapatkan makanannya, dan dalam perjalanan lagi, maukah kamu menempatkan mereka ke dalam formasi terbang? Kami menghabiskan sedikit tenaga saat terbang dalam formasi horizontal atau bentuk V.